Halo Ih sumpah panas banget Gue bentar aja nih mah gak lama Panas banget anjing Sumpah panas banget Akhirnya gue maen Oh mati gue habis ini Eh tadi maksudnya panas banget tuh cu Halo. Awah awah awah awah. Hai. Kalian hujan gak di sana? Buka saya gak ada yang harus dibuka otak lu ini dibuka Pasti belum man, -man, -man. belum. Baru juga beres makan gue. Baru beres makan banget. Malina, apa? api ya Males lihat gue enggak ada sih. Kasih sama gue juga orang-orang disawer. apa yang mau di asikin berapa riginya Pak jauh linux ih panas banget sumpah ya Lord main kamu manis banget kasih Hai Sadam Ya coba gue lagi kepanasan sih benar. baru beres makan Harusnya mau bikin endorse Eh, uh, selesai lagi, selesai Hai kak, hai Hujan gak disana? Disana? sana ah, gak disawer, ngapain? Gak main game lagi? Bukan gak main game lagi anjir pecah merah, terus abis itu gue main game kena copyright apa gitu. Nggak ngerti lagi sensitif. Aku mau pindah ke platform item aja lah, mending. Hai, hai den Aku mending pindah ke sana. Udah di sini main sampai 12 jam juga, nggak ada yang nyawer gitu kan. Banyak lah ya, maksudnya? Banyak apa ya? Gede alami kak, iyalah gede alami Masa buatan mantan anjir gak ada buatan mantan Panas banget, sumpah gue pengen berenang anjir rasanya Berenang apa ya? Tante, gak mau email mbak Kena copyright anjir Main email di facebook Males gue jadinya Mata hitam ya kalau putih gue ya kunti lah N -n mantap montok Enggak juga Suka panas banget tuh hot harus masih panas ya gitu? Ayo kocok kak Lu aja ngocok sendiri gue gak mau kocok anjir Gerejek panasin mau pindah dalam sih cuma lagi sebat Pindah game aja ke PUBG Pindah game aja pak ya Merah anjir, mau Legends di... masih Di Facebook? Gak tau aku nak ke apa Asim mana? Surabaya Tapi lama tinggal di Bandung Tapi sekarang aku di Jakarta Sepi latu-latu dong, gak payah latu-latu ya Langit nggak. Enggak Kalau panas berenang Sumpah aku pengen berenang Sumpah tinggal ke bawah berenang gue mau oh, lo berenang sendiri takut diculik gue emang ga liat kak, makin cantik aja eh makasih lo, padahal engga engga juga, supaya sikot nih sikot gue oh, gue ga idiot, gitu, jadi cewek tuh ga idiot gitu. ngapain sebelah sikot, nih sikot nih papi aja ada gue gue ga tau pindah game atau gimana ya main ml kayak, kena copyright mulu alas anjir dan nikah belum, belum saat ini belum menikah. Ya, fly ya enggak gue habis makan babi. Mana sikutnya nih sikut? Nah ya sikot kan nih sikut. Nah Kena kabar kenapa? Kamu nggak tahu gue juga. Copyright, pokoknya merah ya. Kalau gue nge-spam mobil Legends pasti merah. Kan anjing ya? Agamanya apa Hindu? nikah udah belum kawin udah kawin udah Kau gemukan, aku emang gemukan hmm, pacarnya mana kerja lah bang pacarku ih panas banget sumpah ya lord ih sore Kau aneh aneh kan emang aneh pas buku tuh emang aneh gitu kena copyright terus karena nge spam mobil aja nih, kena copyright, kontol emang yang kan itu mana kerja bang alian tahu bre kerja di mana gigi, -gigi sih kalian? salut sih jujur sih <laughs> Eh bang siapa Kak? Lagi isi, ya berapa bulan enggak enggak gua ngisi. ngisi gua, gua tahulah. kabur sekarang mah gak kabur, Patch merah. Patch rusak, makanya gua lagi benerin. Oh, gak usah sotoy, <laughs> Kakak jaga saya terapi bilang mau terima kasih desa aja kak nggak mau nggak mau desa terapi merah lagi empat juga tuh harus bener dulu guys baru gue bisa main aman ini empat juga masih merah merahnya tuh literli merah yang kayak hancur makanya aku harus benerin dulu nih harus aku spam spam live muka aku sekarang ada saya kinter kena termerah lagi babi lu mau tanggung jawab empat juga merah cawer pun enggak Kas biar tali permasuk kerja jadi tukang galon, Bro, si bewak goblok. <guluh> iya, gua tukang gas. Kas biar tali permasuk, permesat terbang sana tali. Bisa juga pake lah, enggak pakai enggak mungkin gua enggak pakai bra. Gua di TikTok ini live bentar udah ada paus gitu kan. Di sini nggak ada pause, adanya sengian Daman nih belum, gue baru beres makan, makanya gue keringetan tuh. Lihat, basah kan rambut gue. Love you too, love you too. Ih ya Tuhan, panas banget sih. Mau meninggal gue rasanya. Mau cuci piring malas. Mau bikin endorse habis ini, mau ngadem dulu. Mau dulu, bentar. Desa kak. Engga, nggak, nggak disawar lah. 10 pun kalauannya enggak mau gitu kan. Kenapa kalau harus susah? Coba bertahan berapa lama ada deh. Kepo lu. Kepo, kepo. Berapa lama ya minimal setengah jam. Guys, main hungga habis makan, Bang. Di sini panas banget, gak ada udara. Kenapa kepanasan ai? nikah yuk enggak gak suka nikah aku mah jujur nanti sangat enggak juga be aja besar doang tahan kagak kata siapa Arman tahan gue kok nggak email kena copyright anjir merah gue kena pelanggaran nggak tau pelanggaran apa katanya copyright padahal gue nggak apa-apain nengjing babi emang ya panas, nggak kuat gue. mana minum gue nih? tapi nggak ada sap ya. bodoh. kebayaran hujan say. ini tadi cenera juga hujan. kamu cantik natural aja mana gue kayak baru bangun tidur. <coughs> baru beres makan. mau mati gue. kapan carak ter belum tahu. Lagi fokus bersihin patch gue dulu, patch gue lagi mati boy Seamanya in infor... Ke apa ya? Maksudnya? info Maksudnya apa? Oh, gak suka, kawin suka, gak suka Aku gak bisa nikah kayak Aku orang yang anti menikah Keren kan? Keren gak? keren lah Hai, hai Kenapa aku harus merit gitu why alasan kenapa kalian harus menikah selain ibadah kalau ujung ujungnya cerek kalau ujungnya kalian selingkuh itulah jawabanku eh jawaban pertanyaanku Sarah ini ya, sakitnya nggak habis makan anter nikah biar bisa lah kawin-kawin bisa lah tapi orang tertentu nggak semua orang gue ketemu gue ewek itu nggak mungkin gitu kan lonte paling Mondai amat bodoh Mengonde mau tetek gue di leher pun gue gak akan mau. Soalnya kepanasan jujur sumpah gue kepanasan. Kalau kalau gue gak live gue marahin gitu. Mau gue harus pergi dulu sih biar ada semangat buat live. Oke. Coba bilang perenjak lau exotic pets apa itu? Sepirok. Oh. Esek. Mika biar bisa nge sekoi. Ah cuman mikah cuma ngerobotin. Enggak. Lah mandi Oi. sumpah gue belum mau mandi, males baru mau tewe ke gandul, gandul apa tuh gandul? bikin anak kalau nggak sumpah, berarti lu nafsu doang nong coba ar apa arti cinta? gue mau tanya, kan ini kan otaknya cuman kontol gitu kan Nah, apa arti cinta nih? tete gratis, iya tete gratis banyak mau mereka apa ya anjir, oi oi gue baru bisa live mobil aja nih minggu depan deh kalau udah nggak terlalu merah gue lagi nyoba nyoba live live ngespam biasa gitu live live biasa Coba tau hijau Jadi dia nggak punya nggak ada boleh bang kamu oh, ngapain ya, boleh di sini memangnya okay, garis keturunan saat terlalu tercemar mata ada penerusnya untuk tetap hidup ya yeah. Gue pengen punya anak, tapi gak mau nikah. Bisa gak kayak gitu? Syaratnya apa? Syaratnya anjing? Nanti menikah, guys, tapi pacaran suami Iya, bener. Ada rekomendasi obat kuat buat saya? Di magic Obat kuat gak tau lah. Menurut lo apa? Menurut gue, nik, eh cinta. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan, dan harus menerima apa tuh yang tidak tercocok. Coba udah berlalu gak bisa ngomong Yang gak cocok tuh dicocok-cocokin gitu. Nah, ini gitu terus kalau selingkuh skip lah aku nggak ada waktu buat selingkuh kayaknya situ masih hujan nggak Enggak, becek di sini becek kurang seks kenapa eh, mau seks di sini anjing terus dia mau sembuhin patch gue dulu baru kalau mau ngomongin seks bebas ini lah patch gue masih merah anjir bisa kakak menerima jasa pembuatan aku orang yang nggak mau menikah anjing Gaming, yuk. Aduh serak, suara gue enggak <tuh> enggak suka gaming. Tante Hai, ini panas banget ya, Choc. Jangan Choc Arianto mah. Hai, nah ini saya nyalain. Gimana suami nggak pernah membang. Aku masih belum nikah. Gue yakin sih ini ini mau terasi gue mau basren. Semua mau sama semua wanginya, Cok. Enggak ada yang beda. Tengoknya dia penyakitan Halo, hai Putra Hmm, diur eskena maneng nauna no, tuh ah Kakak ini tengok-tengok satu minggu garansi kalau gagal bisa diolah. Gandul, gandul apa sih? Galef ML, kena copyright Patch gue masih, masih rusak terus anjir I'm good. Mas Beo kemana? Ima Kak. Aduh, sorry, sorry. Ah, ah. Makasih, Ferry. Oh. Wah. Ah, ah, ah. ML, kena copyright gue live ML. Spill coy daman gue. Gue suka cowok Arab. Sebenernya tapi gue gak bisa nikah sama orang Arab, nah itu Intinya begitu Bisa sih, cuman gue yang gak mau aja, goblok ya Gue suka yang brewokan, suka yang... Gue suka yang brewok aja intinya Suka brewok, suka nge-gym Berapa jari? Dua Hanya yang ada lah yang mau beda, double terasi sama enggak Pesing paling Ya kan? Gak jauh dari sini Re, gandul, gandul dimana njeng? Gue gak tau Gue di, mana, di Cine, Re. Cine Re, mana ya? Cinere Re Tuku Ngesel lah, gak orang disawer, doang doangnya nyawer Punya temennya itu penting, temennya kehidupannya manusia, tidak bisa hidup sendiri Iya, cuman gue lagi Di umur gue yang masih 27 tahun Tahun ini gue masih belum mau ke jenjang serius kecuali kalau itu emang itu orang bisa membuat gue kayak berubah totally berubah baru gue mau kamu misalnya nggak nggak aja nenek, nenek gue kaget gue ini pada pada lama ya delay dia baru gue baca mau disedot enggak? Enggak. gue bukan sedot wc Pernah nggak kakak digituin sama orang? Maksudnya digituin sama orang nggak ngerti Padahal mau menikah sama orang mau merubah gue, mau ngubah kehidupan gue, mau mengubah semua kehidupan gue yang gelap menjadi terang ini gitu kalian yang panjang suka nggak kakak, aku nggak ngeliat cowok dari kontol gitu Aku aku ngeliat cowok dari uh, muka Mau cendela rubber gif Ada kakak? kak barang boleh ya pacar gue bukan boleh bang Lina Lino udah join sendiri negaranya ah doang ayah ada YouTube maka ada dong makasih Val <tuh> ada YouTube gue cuman gue belum on nih YouTube belum gue kayak udah capek gitu live streaming sebenarnya gue udah capek sebenarnya live streaming cuman belum tahu ya mungkin di YouTube bisa sih aku live cuman belum belum pindah ke YouTube terus ada muka Muka dulu, ganteng dulu baru gue mau. Cek profil kah? Profil lu, gambar apa anjing? Gue gak pentingin duit, muka gue mah, sumpah. kalau duit gue bisa dicari anjir, muka gak bisa dicari. Kau sehari ini, kali, lima belas kali, pedo wear. Ah, si Gusti anjing. masuk cok, cair ML kapan? kemarin lagi nggak make nih emang gue nggak makeup up capek gue ngapain gue make up dia apartemen gitu kan, cuman gue doang yang lihat, apaan bela aja, enggak lah, ngapain gue apaan bela, gue suka gue kecuali ganteng, mau gue open bela kalau kalau buncit jelek gendut, enggak lah, maksudnya kayak bapak-bapak yang enggak tahu kan, bapak-bapak yang gatel, nah itu kayak gitu enggak akan lah gue skip. Ganteng tapi miskin gimana, nggak masalah asal dia ada usaha Gue ga nyari yang terlalu, jadi kalau prinsip gue gini, gue nyari, nyari dari fisik Dia mau kaya, kaya banget itu bonus Tapi kalau dia B aja tapi dia mau usaha itu oke okay. Tapi kalau dia miskin pengangguran ya itu gue buang sih cowoknya gitu MMR berapa nih pasti kuat, MMR apa? Assalamualaikum teh, Salam Desa lagi, kak, enggak nggak, nggak merasa, mau sama tuh puas tuh Coba kelarin susunya saya, nggak punya susu, kamu punya air susu. Kalau mau ganteng sama kayak gimana? Nah, itulah boleh. Coba itu boleh, tapi kalau misalnya yang, yang tau nggak sih mau genit yang nggak banget lah pokoknya nah, itu nggak mau gue. Gue nggak dijual bang. Horus itu, horus lah aku gak mau sama lelaki yang... Kau fisik is number one, kaya bonus B aja oke, okay. penting ada usaha Tapi kalau udah miskin, pengangguran, jelek, tukang selingin, udah lah udah, udah, udah. Buang aja itu aja Eh, ntar lu, gue nyanyin rokok dulu Bak Salam bewa kuat gak? Maksudnya sama bewa kuat gak? kakak boleh, oh kerja dia guys hai kakak lato hai kerja-kerja, cowok kerja balik malam jam 7 apa jam 8 ini lagi ngomongin soal gue dibayar gue bilang gue gak mau dibayar kecuali ganteng udah Oh, ganteng gue gak mau Iya kan? Hmm, udah lah tuh bonus, bonos Ganteng Keturunan gak bisa diubah Anjir Udah itu ini Mau emaknya operasi hidung Operasi tete juga gak akan ngaruh anjing. bersama sama, sama Cita Raffiq Oh ya, Terus habis itu habis itu gimana? Datang di Ratu Tama serius? Oke gak? Pamit Nada mayu apa katanya? Kalau manis dan pekerja keras gimana? teh ya, boleh. Kalo cari yang kuat apa enggak? Cari yang ganteng. Udah, gue cari yang ganteng, udah fix, udah titik. Terus usah nyari, yang gimana-gimana. Enakan cowok Indo apa bule? Gue nggak pasti namanya bule. siapa kecil kamu capek. Cakep-cakep pilihannya, Kak. Iya, nyeri itu. Udah, loh, loh, lu bayar gue loh, loh, juta kalau bukan lu tidak sesuai gue juga Gue gak mau gede sih dikasihnya Terus, ya gas lah kan cuman 30 menit Dia bilang GF 15 Terus Baju batik, kata repung Kamu cantik, tapi bahayi 3 jam sehari Wah gas lah Tapi Senin Jumat, Halo, nah, itu gas lah Aku bilang, Gif, 20. Terus... Oh, Mungkin mau gak sama aku. Ah, mau tuh, Harvin Harwin. Terus... Tambahin, ya, Mbak. Makasih. Gue lagi keringetan. Abis itu apa kata dia? Mau dia. Oh yaudahlah, guys. 25 lah. Bodoh emang. Namanya. 25 langsung. Kenapa? Jauh. Saya Supra, bilang. cowok guys. Gue ganteng. Tapi gak, gak tinggi jauh. Gue gak masalah anjir Gue gak liat dari tingginya Gue liat dari ganteng lah Tinggi dari gue keturunan gue Oke oke kok tinggi-tinggi tuh Ada yang 5 meter tuh Tuh sampe tiang listrik tuh Masih perawan gak? Masih Kamu di mana? Gue gak dari mana Gue tuh kerja kerjaan gue nih Diem Diem doang Ngecas HP Sekolah-sekolah TikTok Kalo cowok ganteng Bisa diposting ya Kalo gak sih Gue, jar gue ngeposting jarang-jarang Abis gue post gue di liat lagi Biasanya Gue oh, jemput pakai Fortuner, oh, jemput pakai Lambo, gue juga gak mau gitu kan? Itu mau <tuk> uang bisa cari ya, teh, keturunan gak bisa perbaiki, itulah anjir Gue mau keturunan daripada uang, nanti kerangnya gue, ada gak nih cewek kayak gue lagi? Kayak itu lah, itu lah tuh bukan, bukan. Ini, pantat tapi lumayan sejam ya Iya kan, tapi... Oke okay lah, 3 jam doang Gerak pagi berarti Iya Senin sampai Jumat 3 jam Oke okay lah, itu oke okay banget anjir Aku langsung bareng ya Halo, coba ulang Coba ulang, kata barangnya. coba ulang Aku mau denger dari telinga aku sendiri nanti Bisa gak? Tuh Aku disuruh ngapain, itu ngeparkir Main sih, 2000 satu mobil Abisan kahitnya Masa kak, masih perawan? Enggak lah, bisa nanya nanya perawan hidung gue Yang pakai lama juga bukan lo, tipenya kaya, gue juga sadar diri Ada ah, dulu yang deketin deket memake gue juga gak mau Karena gue sadar diri, gue gak mau Gue gak suka cowok yang terlalu kaya, itu, kenapa ya? Gak tau, insecure gue Menemani dari nol, lah itu Udah menemani dari nol, dia kaya, ninggalin gue kontol, itu namanya Masalahnya besok kami Tukamidas karena kurang tinggi lebih sering menjauh dulu luar nih Gak masalah gue Rata-rata yang gue baru deket sama cowok tinggi tuh masih lima orangan lah Yang literally 180 ke atas Be Mobil beme putih tuh mana? Beme putih, gue gapunya beme putih cowok Sumpah gue gak punya. masih perawan apa? Apanya udah kumpul kumpul sama pacar kakak Kalo aku gak aman ya, kan? Jakarta nih, tempatnya gak nggak apa coba aja tiga bulan. Terus kalau misalnya lapar, eh kalau full timer di situ bisa jadi gede loh. Kata aku, mending di situ aja sih. Kalau misalkan si Sanur gak jelas ya, pasti dia berarti, berarti dia bisa naruh gede banget di situ. Ya sih logika lah. Yaudah kamu sama mau enggak lah. Ini malah malah kening. Kau banyak cowoknya ya, enggak punya. Satu only. Satu only. One only. Kali cowok barang yang gede suka gak? Engga. Apa lho Kuman? Udah ketik aja. Apa? Gak apa jelek yang penting punya Supra suprapalaga ternai itu. Gak terlalu suka cowok sombong. Wah, cowok sombong skip dulu lah. Najis. Najis, I. Udah, cariin tinggi soalnya ganjutnya gede ya. Gak juga, anjing Sumpah gak. Aku gak tinggi. ganteng ganteng anjir aslinya duit, biru nih kayak orang-orang. Harusnya aku ikut. Akan nah, bisa nemenin. Nah, aku mau kok tadi ikut. Kok kamu gak ngajak aku sih? Nah, kak belum. Iya, harusnya kamu ngajak aku. Kalo banyak kaum Arab, Siapa dong kak ngirin? berapa jari, kak dua aja nggak banyak mereka? Mau kan jadi stranger di apa? Coba ulangi. <laughs> Enggak kok, aku, aku cuman, aku kan jadi, aku nemenin dari samping. Kalau laki sabah mau nggak? Sabah tuh Malaysia ya, mau. Gua mau mau aja. Apa sih gua nggak mau? Asal oke, okay. fisik oke. Okay. Aku ganteng nggak? Menurut kamu? Enggak, ganteng kok. Petruk kacar cara di bangun nol yang bagi warga terlebih tua. Ih, kok kamu tahu Daniel? Iya, bener. Aku lebih baik. Aku nemenin kamu. harusnya tadi di samping beda-beda kursi. Oh, kayak aku udah bacot babi. <guruh> ya, kau kan nemenin. Ya, udah, aku akan nemenin kamu. pagi-pagi. Berarti, kalau, kalau kamu nemenin, aku nemenin kamu pagi-pagi, berarti aku harus bangun pagi. Kurper itu pacar kakak ya. Tanya aja coba, mencari kakak cantik sama karena kata penghay. Suamimu tanya, mengimut apa enggak? Suamimu, aja sengian. Seru ya, mending sama orang-orang yang mau ngobrol daripada kades kak. Oh pacarnya Arab toh? Enggak, pacar gue bukan Arab. Pacar gue enggak Arab. Nggak main Mobile Legends, kena copyright anjir Gue mau main Mobile Legends kan nunggu minggu depan deh, baru gue berani Kayak gue spam-spam dulu live-live biasa, abis itu gue live Mobile Legends, baru gue berani Selamat menekal, barhai, gimana tuh? Ayam makan mie ayam Aku masih masak nasi kuning sih, badannya Pakai telur aja udah Mantap, enak banget Gak bongai Tapi aku udah tadi belum ngapain-ngapain, dia aja belum bikin, kamu tadi... Masak apa aku tuh masak telur dadar sama nasi kuning anjir makannya aku tadi udah lapar aku nyobisin ayam tadi ayam ayam kemarin aku abisin sama telur dadar Nggak kamu jadi pengen mana lah kalau lari yang kayak semburacun perut Masuk bengkak apa ngontol kalau to Kakak tinggal di teman dan ini bukan di hotel. lagi, lihat, ada baju dia kan, nih baju dia habis kena hujan guys tadi. Kalau saya kenal manangka kamu ini itu temanku aku teman kau aku aku kau. Siapa coba? Coba coba kasih inisial lama nama depannya apa? Love you Bayi Putra love you. Too. Ya, yang bae nasi kuning apa itu gue bikin nasi kuning Manado oh, enak banget pakai nasi pakai telur itu udah kusang kali linunya. <laughs> gue aja nyentuh air di muka gue aja belum gitu gue baru minum teh kotak nggak enos ya kalau enos boleh cowok itu beneran teteh -tete. cowok beneran anjing. atau siapa buangan Dok aku mau pilihnya, mah mahas banget, perlah gampang lah pakai masker baju juga supaya sekiru bukanya Enggak juga Erlina bukan-bukan Namaku Suryani Terus ada yang percaya lagi, bodoh emang kalian ya Kenapa kalian percaya nama aku Suryani gitu? Emang aku lahir tahun berapa? 45 gitu Ini dia gitu sih Orang Manada bukan, aku orang Surabaya Menadoi ya belum pernah, nih. Mereka bintalik benar. Coba nama depannya, Kak. Spell, spell, spill babi, spell. Apa tuh? Spell mau tidur, Nyinggur Surtina kan? Enggak, Aku selalu Suryani. Desa Penari? Desa apa sih Suryani tuh? Kayaknya tuh, enggak, aku Suryani Su Suryani tukang desa, jadi nanti nama aku Queen of Desa Suryani ya pokoknya dulu, Kok mesti spill bihan dong kok? Gak mungkin angin Halo, nah ini Alex nih, liat tuh Kan dia berotot kan? Tuh, liat tuh Liat, tatoan lagi, tuh liat si Alex tuh Aku kan Surabaya jauh, gue Eh, lu Surabaya mana? Gue Kelampis, Maimunah, Munah nah itu nama gue Maimunah Munah. Em salah. Kalau M yang di Surabaya. Arab Surabaya em, kalau diinginkan nggak? enggak. Pokoknya dia close keluarga tuh kakak tiga bersaudara. Eh, gobloknya gue ngasih tahu. Pokoknya depannya sama semua. Itu kan cuma nanya salah enggak? Enggak. Mirip Mia, <laughs> jauh banget gue sama Mia. Sebelah tintetnya dari atas. Gue lagi gak pake celana, bang. Mau di band. Estetiga Mau asal lu ganteng. Gue mau. Kalau gak ganteng gak mau. Kalau gak ganteng gak mau. Oh, gue harus ganteng baru mau. Usah rani. Bukan. Ngateng. emang gak akan nembus lah ini sampai. Sampai berapa? 300 karena aku sama ngaca siapa nih, nying Beneran makanya nggak bisa ditaruh. Beo, nggak, Oh, pohuh, oh, lelo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Terus ganteng nggak? Kalo ganteng, pap dulu lah Kalo gue yang uji mental cowok Karena udah nawar gue, gue bilang ganteng apa nggak? Kalo ganteng, pap dulu di IG, gue baru gue mau Deal? Kalo janinnya ganteng matanya nggak. Engga Gue bekep mulutnya paling Kalo ganteng, gantengnya nggak apa-apa kak Gue putusin deh, eh ga gue tinggalin sih nggak aku nggak mau yang kecil-kecil juga Lanjeng. jeng Kamu mirip patanku aku Miripin ini ya, sama orang aku Mirip mantanmu Terakhir aku mirip ibumu nih. Jawa Timur Isilah, enggak lah dulu, salah Sama aku maukah? Kamu berapa sih, Daniel? Gue belum kepikiran sih Gue kepikiran membuat selingkuh, maksudnya <tuk> nggak nggak macan- macan lagi Saya setara sama Limin Ho anjing Siapa yang ngomong cok Kalau kaca yang ngomong pecah tuh kaca kayaknya Dan Yang kecil itunya mau nggak Nggak Kakak punya sulap-sulap apa anjir Apa sulap apa yang harus aku denger? Eh, harus dengar aku lihat Ini mau jadi mau bagi naskun nggak tahu, lo mau ya gue bawain tuh ketemu di ah, uh, cibel, cibol, cibor, kan? Jadi cibel mau pakai topeng, pending, nggak mau apa lagi? Pakai topeng pun dia nggak mau, apalagi muka <laughs> jawan lagi dong ngambilnya, baik mau lu hilang Ini rokok gue mati, anjing, lu pakai topeng ya. nggak mau nih? nggak ah nggak mau. Sumpah makin berisi loh Zawa, emang gue makin berisi Gue kurus kayak pakai narkoba, dibilang Belum gue emang diet karbo gak makan nasi 2 tahun Sekarang gue makan nasi udah kayak buntelan ee, eh, eh, anjir Aku 29, aku 27 Kenapa gak dijodohin? Mantan Mantanku aja jodoin, jodohin, masa kamu gak dijodohin? jodohin? lah, makin cantik sekarang enggak nih pilih angka satu sampai 10 jari sebut oke okay, udah pecah perawan sakit nggak enggak dulu kurus ya oh bukan kurus lagi anjir gue dulu mau jadi model cuman enggak kesampean gue enggak kesampean males siap jangan offline ya ini seriusan anjir lu mau janganlah malu gue ganteng tapi latonya satu doang mau gak kak sekalian aja gak beli lato-lato anjing gue beli lato-lato yang ini-gini gue tempelin yang ini bawahnya C, perawan Akhirnya, kak? Be, Pakai narkoba I Maksud gue pas gue kurus dicera pakai narkoba Terus angkanya dikali 2, kak Udah Aku umur 29 ya, aku umur 27 Udah, udah, udah Berbulu nggak, Mayan? Aduh, oh, tujuh kontol, nanya lagi ya nih orang. Jika diteruskan, gak apa-apa, aku mau diterusin. Ya, cheers nih, saya. Jangan malu gue. Apa kayak pembantu? So, pakai belum menikah kan? Jeng, so, pakai belum, belum, belum, belum. Aku kira sebelum bantu, <laughs> Nah, kata kakak, ada masuk room sebelah, gak? Room sebelah, room sebelah, maksudnya? Tambah 10, Kak. Udah. Terus? Masih kapan mabar nggak? Gue lagi nggak main ML dulu kena pecahku merah. Udah, terus habis itu? Cantik sih. Baik. Gue nggak suka dipuji. Siapa, Queen? <guluh> gue baru cowok aku, anjir. Belum nikah gue. Gue belum, belum nikah dan galak nanti cepet tua, emang udah tua gue dibagi dua, kak anjing, terlalu lu udah nikah sama mas-mas kaya yang boleh itu ya, kak <tuh>, gak tahu cocok kali gitu belum-belum kepikiran nikah belum-belum, sama sekali belum sama sekali belum, hidupin lampu muka, biar gak gelap maaf ya guys, ya. aku bisa ngitung gue deh, belum nih, soal kalkulator kalau malu Gue pake baju suster gimana? Dikurang sama angka yang kakak pilih Udah Goblok ya gue nih, goblok emang Udah apa apik? Udah udah gue pilih nih Apa gue harus ngapain? Nanjing gue sepatu dulu anjing Hasilnya pasti lima, salah Salah lu, 6 dua dua 6 dua 2, 12 12 dua 10, 22 22 bagi 2, 11 Dikurang 6 5 lah, eh 6 lah eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya 5, goblok ya gue Udah no, usah ditanya Gue goblok, udah, udah kamu bener Maaf ya nikah tuh ga enak, kawin tuh enak nggak gue belum kepikiran nikah samsek Sama sekali, belum jadi kalau misalnya ada yang mau ngajakin gue nikah besok, gue gak kepikiran. Maaf Ki, gue yang gue blok. kamu gak usah ajak ajakin tambah-tambahan gitu. Karena gue blok. Besar, latto latto Enggak sayang. Kakak Ih, gue mau udah, Nanti main, nanti main lagi. Nanti gue live lagi. Bye-bye.